Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat lesti lovers Be lovers Serta let's love lovers Dimanapun kalian berada Selamat pagi Selamat berjumpa Dan bergabung kembali Bersama kami Di channel youtube Diva TV Yang akan mengabarkan Kabar terbaru Dan kabar baik Pastinya dari idola kita Lesti dan Rizky Billar.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 Baiklah, para sahabat, untuk menemani santai pagi kalian saat ini, pemimpin akan memberikan informasi menarik nih, para sahabat ya, soal Bunda Lesti. Kita lihat di unggahan pertama ini. Ada sebuah video yang diunggah oleh akun Fanny Pepeng para sahabat, ya, di akun TikTok ini, mengenai viralnya tanggapan Lesti. Tetapi di sini kita tentunya memang, banget dengan kalimat "mbaknya ini, para sahabat, ya, ada benernya juga." Tentunya berita tanggapan Lesti mengenai viralnya persahabat ya tanggapan Lesti. Bunda Lesti hanya diam saja. pahalnya sudah mengalir, ya, persahabat ya, masya Allah. Nah kita lihat disimak di kalimat yang disampaikan oleh Venny Pepeng ini persahabat ya. Mungkin ini adalah dampak di mana persahabat. Jikalau sebuah berita tidak ada Lestinya. Enggak rame, makanya apapun Beritanya, apapun permasalahannya Persahabat, solusinya Ya tanggapan Lesti Aduh, ini bener juga nih persahabat ya. Alhamdulillah, Masya Allah Mudah-mudahan Makin berkah dan berokah Untuk idola kesayangan kita Selagi Tidak merugikan Bunda Lesti Kejora Mempersilahkan Mudah-mudahan selalu menjadi orang baik yang untuk idola kesayangan dan selalu menjadi inspirasi untuk banyak orang Dan kita lihat juga persahabat ke kabar berikutnya Alhamdulillah persahabat ya Tentu kita risukan vitamin bahagia oleh idola kesayangan kita si cantik yang tampil di acara aksi Siapa nih yang sudah nonton acara aksi Indonesia 2022? Pasti warga hadi dibuat bahagia sekali ya Alhamdulillah juga kita semuanya umat muslim sudah hari kelima nih Menjalankan ibadah puasa Semoga semakin semangat dan semakin kuat ya Untuk menjalankan ibadah puasa Dan mudah-mudahan kita semua selalu menjadi orang baik Amin Kita lihat di postingan Buddha Lesti ini Mengunggah sebuah postingan foto bareng para host bapak-bapak ya Masya Allah aksi Indonesia puasa kelima tuh kata Bunda lesti Alhamdulillah diberikan kesehatan diberikan kekuatan masya Allah dan kita lihat juga para sahabat keselit berikutnya hmm, cantik banget ya idola kesayangan luar biasa aura-aura bercahaya tentu terpancar dari laut wajah Bunda lesti kencora masya Allah tabarakallah di sini pun para sahabat tentu banyak sekali tanggapan banyak respon juga yang diberikan dari akun Instagram Denny dot Situan kerap mengatakan cantik banget Dedek Lesti katanya tuh Masya Allah kalau soal kecantikan jangan diragukan perbat ya apalagi soal kualitas suaranya tetap konsisten luar biasa mudah-mudahan kita semua juga selalu diberikan kesehatan ya untuk selalu mensupport mendukung yang terbaik buat Bunda Lesti dan Papa bilar Amin Berikutnya juga persahabat dalam spesial yang tentunya bikin ngakak juga nih momen saat peserta dari Medan ini membawakan yang persahabat sambil membawa boneka. Ini bonekanya centil banget kepada Bunda Lesti ya. Ada aja keluarkan boneka ini, aduh sampai adul pun ini gemes dan marah sekali ya. Kita lihat ya ekspresi adul. Yang kesel sama boneka karena centil banget sama Bunda Lesti kejur tuh kita lihat tuh ekspresi Adul ini sih bikin ngakak banget ya part ini luar biasa memang kalau udah ada Bunda Lesti acara aksi tentunya ramai dan tentunya suasananya juga persahabat ya semakin meriah Masya Allah dan Alhamdulillahnya para sahabat kita mendapatkan kabar bahwa acara aksi ini ratingnya luar biasa Tentu ratingnya naik 15,1. Ini sih tentunya kebahagiaan dan kebanggaan sekali ya untuk kita semuanya. Alhamdulillah, emang ya Leslar itu the best. Rating dan share aja, persahabat ya, ini naiknya drastis. Kalian semua emang tentunya luar biasa. Terima kasih untuk yang sudah menonton acara aksi. Kalian terbaik nih, persahabat ya, mudah-mudahan. Kalian semua, terusus kita semua warga konoha persahabat yang selalu mensupport idola kesayangan, selalu diberikan kemudahan apapun yang dilakukan Info ini kita dapatkan dari akun snowfooty underscore bilar Simak juga di kalimat caption yang dituliskan Alhamdulillah, emang leslar itu bestie sama rating dan share Kalian semua yang sudah setia menonton acara aksi kalian terbaik dan kalau ada neti yang komen Leslar gak bawa pengaruh nih Lihat, karena Leslar supportnya gak cuma diomongan saja Dan tulisan, tapi ditindakan juga jadi hasilnya cantik dong Wow, masyarakat banget ya Kita patut bersyukur, Alhamdulillah Mudah-mudahan semakin banyak support dan dukungan kepada Bunda Lesti dan Papa Bila berikutnya juga bersahabat kita lihat atau kita mampir ke fashionnya Bunda L dulu nih bersahabat ya perhatikan ikat pinggang yang dipakai oleh Lesti saat photoshoot atau pemotretan ini harganya bukan kaleng-kaleng merek Hermes Paris Dibanderol 13.867.129 rupiah Ini sih luar biasa banget bersahabat ya Ikat pinggang saja harganya 13 juta Masya Allah mudah-mudahan berkah dan selalu barokah Berikutnya ya persahabat, kita lihat juga Saat Bapak Bilar berkomentar di postingan Bapak Askar Darmawan Tentu dijawab langsung oleh Bapak Oscar bersahabat ya Paskaris ini mengatakan, sudah saya edit, mari kita tunggu tanggapan Lesti Masya Allah banget ya, memang udah Lesti ke Geora. Ini diam-diam viral di mana mana Semoga Lestla selalu membawa berkah dan berongga untuk banyak orang Dan pastinya kita masih menunggu kejutan lain dan kabar terbaru berikutnya di pagi hari ini Jangan kemana-mana